Hores Cheese Apa nih Hores Cheese Step to Star. Kok oh, nggak ada suaranya ya Oke okay. Kenapa nggak ada suaranya nih Oh gitu cara mainnya mudah sekali mudah sekali Ya, kok gak kena? Ya, tadi kan udah bener. Ya, kenapa kena? Ya, aneh, bener dah. Mudah sekali coy ini coy game-nya cocok. Apakah akan lebih sulit lagi? Mari kita coba ya. Kita saksikan. Karena ini masih level awal-awal ya, masih cupu, Bro. Iya, gak kena coy. Salah, salah, salah. Kita main lagi. Harus semuanya dapat ya. Ah dua doang harus tiga harus tiga harus tiga ya bro harus tiga bro tetap nggak kena bro tetap nggak kena anjay anjay coba kita coba lagi ya nah Nah, gitu dong baru next level loh kok jadi ada dua gini oh mungkin lah kejauhan cu terus kenapa ada dua nih ceritanya Mudah sekali, mudah sekali, mudah sekali ya Gue pikir sulit <laughs> Oke okay, lagi loh, loh, loh, loh. Ini apa ini Kenapa jadi ada di tengah juga ini Benar kan, lama-lama makin rumit kan Ini kesana, biar balik lagi Nah gitu kan Ih kagak bisa, gimana co caranya co Oh, kayak harus gini dah. Nah, kan? Ih, gak boleh kekencengan tuh di situ tuh. Gimana caranya biar gak kekencengan ya? Gimana caranya, bro? Dah. Oke kena dapat bro. Nah sekarang kesini easy bro, easy bro, easy bro, easy. Next. Halo halo halo halo yang masih nonton boleh dong di tap tap layar dan salin link biar teman teman kalian tahu ya. Boleh banget. Nah sekarang Jurang nih Anjay Oh enggak Oh gue pikir ini tuh jurang Ternyata bukan cok Santuy Kalau kayak gitu gampang dong Nah Easy bro Easy Sampai level berapa nih kira-kira nih Kita main Kita main sampai berapa lama ya Tulululutulut hmm. Easy bro Easy bro Avoid blue cheese You will Apa tuh Oh jangan ambil cheese yang biru ya maksudnya ya Dah kelewat cok benar nggak sih nggak boleh ngambil cheese yang biru ya coba kita coba dulu Oh kan benar easy bro harus ya bro ini bro ih kena tetap cocok nggak dapat apa apa jadinya kita oh tetap dapat ya loh gimana dah Lah gimana ya maksudnya ini game ini aneh sekali bro hmm, gitu kan maksudnya kan nggak boleh kena yang biru bro uh, nyaris sekali bro Op, op, op, op, stop malah, cuma tiga kali jalan berarti ya? Eh, kena juga cok, di di... Ini sudah mulai agak rumit ya bro ya Ih tetap kena tadi gak kena ada perasaan ya Itu gimana caranya tadi ya Bang di belakang lo siapa? Siapa di belakang gua ada siapa cok? Tolong-tolong screenshot ada siapa cok? Di belakang gua cok takut gua cok anjay Ada siapa cok? Bajingan. Ngeri coy siapa woi gua lu serius ege Wih ngeri gua Nah kan dapat tetap Kok suaranya hilang-hilangan gini ya aneh banget dah Sekarang nggak ada suaranya nih Betulan itu siapa Oh itu itu ini kodam gua bro Santuy santuy. Kodam gue itu. Boom. Asyik, asyik, asyik. Udah abis. Anjay, anjay. Kenapa suaranya hilang-hilangan ya? Aneh banget tadi game. Betul itu siapa? Wah, itu Kodam gue bro. Dapat yang biru mulu, kena mulu yang biru. Anjay banget, dadah stop, stop, stop, stop, stop. Oh, gitu ih, selimut dah. Eh, anjay, anjay. stop stop stop stop stop oke okay. waktunya kita sana. Nah, bodoh dah yang penting deh menang bintang 3 mission complete bro langsung gas gas gas gas gas gas gas gas gas gas gas gas, gas. Halo, halo yang baru datang. Halo, boleh dong? tep-tap player dong. Gimana deh? Pocet mulai agak mengerikan ya. Ini ya, loh, lewat coy Stop. jangan kena yang biru. Anjay, sulit sekali kena biru. Mulu anjir, meninggoy, meninggoy. Tetap kena mulu yang biru ya, anjay, anjay. ih di di. masuk, Cok. Padahal kan udah masuk itu ya. Aneh sekali, Bro. Tanc. Ah, sih tetap aja kena. Yang biru tetap kena, tetap kena, tetap kena. Kali ini gak boleh gagal, tetap gagal, cok! Tetap gagal, cok! Tetap gagal, cok! Betes sekali! Gimana tuh caranya ya? Biar gak kena biru-biru ini ya. Tuh, tuh, kena lagi, kena lagi! Astaga! Jadi yang ini tuh beracun ya, guys ya. Kejunya beracun jadi kita tidak boleh kena itu tetap aja ya kan ini soalnya bulat lunya tuh gimana caranya nggak kena ya tetap kena juga bete banget ah Halo halo yang berdatang boleh dong di like di tap tap tap tap tap di follow akun TikTok saya boleh banget Cuk gimana caranya cuk Cheese licious, cheese licious. bintang satu kita harus dapat bintang 3 Bro nah mungkin seperti ini akan berhasil kita Bro ah tetap nggak dapat Anjir ini memang harus dimulai dari sini dulu tapi gimana cara ini ya tetap kena tetap kena tetap kena nggak apa-apa coba kita coba biarkan saja di situ kita ke sini tetap nggak kena juga tuh cisha ih bete -bet ini nih masa nggak kena sih aneh banget dah minus satu minus satu Tuh, tuh, tuh, harusnya bisa itu kena, cuy, gimana tuh caranya ya? Gak dapet bintang apa, tuh kita malah. Udah, mending goy, ini Oh, enggak, cok, enggak meninggoy. jauh banget jauh banget ya ya ya ya ya stop stop stop stop bro stop woi anjir anjir halo halo yang lagi nonton halo mulai dong komen-komen dong ngobrol kita ngobrol Anjir nggak kelar-kelar ini kita ya Bajigur Bajigur